Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur ala taufiqih wa mtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wahtahu la syarikalah ta'ziman li sya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu attai ila ridwani Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudaraku seiman semoga Allah Subhanahu senantiasa Memudahkan segala urusan kita Mengampuni dosa-dosa kita Dan menerima seluruh Amal kebaikan kita Dan memberikan pada kita Pertolongan agar Senantiasa istiqomah Di atas sunnah sampai akhir Hayat dan masuk jannah Amin alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Pak Pak Sumarno Pak Kadus, Pak Ujang Ustadz Joko Abu Hasna Bapak Babin Kamtipmas dan Bapak Bapak Babinsa seluruhnya. Saya sebut satu-satu ya, lihat gini, rampong, tenggara salam Bali gitu Ya, dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang dirahmati Allah SWT Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan eh, kehadiran kita di tempat ini Menjadikan bekal sarana pemberat timbangan amal soleh kita besok di hari kiamat Amin, Ya Rabbal Alamin tema kita pada pertemuan kali ini adalah keifah yatukul mukmin al zannah ma'ahlihi. Bagaimana upaya kita agar seorang mukmin itu masuk surga beserta keluarga. Kita pada pertemuan kali ini ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisi surga. Pembahasan yang kedua definisi usroh atau keluarga. Pembahasan yang ketiga kaifiyatu taqwatil usroh ilal jannah teknik mengajak keluarga agar bersama-sama Masuk surga, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah salah satu hal yang didamba dambakan oleh semua orang, khususnya para jumblu. Para jumblu itu pengen banget mereka berkeluarga. Namun keluarga tidak sekedar keluarga ketika di dalam beberapa walimah disebutkan adanya Sakinah mawadah warrohmah maka pada intinya kebahagiaan itu jangan hanya berakhir di dunia. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu banyak yang mengharapkan untuk bisa berlanjut sampai di surganya kelak walaupun memang ada sebagian orang mengatakan Aku ingin melibu suarga, ini pegawai yang berbujudku yang berbujudku saking jengkelnya berbujudku, dan orangnya berbujudku seperti itu ya tapi itu sangat sedikit baik saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT kita bersyukur pada Allah SWT karena kita telah ditolong diberikan kekuatan, kemudahan sehingga bisa berjumpa di Masjid Baitul Amin ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelancaran dalam pembangunan Masjid Baitul Amin ini sampai selesai dan juga menjadikan para pengurusnya ditolong senantiasa bisa memakmurkan masjid Agar mendapatkan pahala mengalir ketika para pengurus wafat Tapi masih meninggalkan karya yaitu rumah Allah Ta'ala ini Dan semoga setiap sidat yang sujud di masjid ini Pahalanya juga mengalir kepada para donatur dan para pengurus Amin alamin selawat dan salam semoga dilimpahkan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabiin, tabi'ot tabi'in dan para ulama serta seluruh kaum muslimin yang meniti jalan yang telah ditempuh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala definisi tentang surga surga itu ada dua istilah istilah menurut bahasa dan menurut syariat surga kalau menurut bahasa adalah al-bustan atau ar-raudah al itu artinya kebun kalau ar itu taman dimana kebun dan taman ini tidak jauh berbeda yang hakikatnya kebun atau taman itu sebuah tempat di situ ada pepohonan ada sungai mengalir dan ada bangunan-bangunan Dan kalau dipandang Menyenangkan Adapun surga Secara syariat Adalah Darun na'im al-abadiyah Lamafi lalaha Tempat Kenikmatan yang abadi Yang tidak ada Yang menandinginya Ya, tempat kenikmatan yang abadi dan tidak ada yang menandinginya Wa Dimana jannah ini Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Dan beramal soleh Ya surga ini Dalam ayat lain disebutkan U'iddat lil mutaqin Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Surga Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 25 Wa pasyirin ladhina amanu Wa amil salihati Anna lahum jannatin Tajrimin ahlihan kullama ruziqu minha Setiap kali ya yang namanya surga itu seperti disebutkan dalam Al-Qur'an kullama ruziqu minha min samarir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min wa utubihi mutasabihah Walahum fihaa azwajum mutahal tuwahum fihaa kholidun Wabashirin ladhina amanu Wabashir lan paringono kabar gembira Hei muhammad al ing wong wong akeh amanu kang podo iman sobo al Wa'amilu lan podo ninda'ake sopo ladhina as-salihati ing perkara perkoro sing solih Yen anna setuhune kedwe wong-wong al ladhina amanu wa'amilu sholihat Iku jannat utawi piro-piro suwargo Tajri kang mili min tahtiha songko sakni sore swargo sakni sore jannah opo al anharu piro piro kali sungai kulama ruziku saben saben diparingi rezeki sopo alladzina aman wa amilusolihat minha songko indai swargo min samaroten arpo buah buahan Rizqon sing dadi rezeki Kalu podo Ngucap sopo Alladzina amanu wa salihat utawi Iki thamaroh Iki buah-buahan Alladzi ruzik kang kita Podo diparingi rezeki Mingkoblu Sak durungi, mbien ya wistawin Tok koyongin ini Wa utubihi Sa'iki ya ono meneh Mutasabiha mehpodo Walahum lan kedwe aman wa wa'amilu shalihat Fiha ono ing Swargo azwajun utawi pira-pira bujo Mutoh harotun kang den suje ake Wahum lan utawi wong wong mau Fiha in dalam swargo ikhulituna saklawas lawase sopong alladina. Bapak-bapak, soho ibu-ibu sederek ibu, sederet enggang tibun rahmati tining Allah subhanahu wa taala. Bahasa penae dirungokai ngeten Muhammad. Seliramu paring no kabar nyang wong wong sing podo iman lan nindak ke amal soleh. Tak cepai suwargo, ngisore suwargo diileni kali. Terus gogo no yo ono, piro piro buah buahan. Dadi rezeki kanggo penghuni ini. Nah terus Niki kabar gaib bilih binjing wonten ing swarga penduduk swargo ki padha ngucap ngeten blu, Weh, Jadi, dunia pelem meneh Dulu di dunia mereka menjumpai apel di situ ada apel meneng. Dulu di dunia ono duet, eh tenberi duet, non? Oh, tapi duet ini duet di telor apa, -apa teh payu semarang bahanobohora, soposing gelem yo ya, yo ya, ono. Oh, talok barang kuwi Sayyid Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan Sabihan Fil ismi wal laun wasifat fariqan fit ta'am senengane padha rupani podo, sifati podo, singbito rasani. Nah gitu. Jadi kalau di suargo tidak ada rasa yang tidak enak. Getir, kecut, pengok itu ndak ada. Jadi adanya indah semua. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan bahwa surga itu besok penghuninya mengatakan hadaladi rozikna mingko wa Berarti keadaan di surga itu hampir sama dengan keadaan di dunia ini gitu. Hanya saja di dunia ini ada menangis, ada tengar, ada gerah gitu, ada capek di sana tidak ada Bahkan lahum fiha azwajun harotun bagi mereka memiliki istri-istri yang disucikan Para ulama menyebutkan mutoh harotun yang dimaksudkan adalah mereka tidak pipis dan tidak haid Berarti di surga itu tidak ada bab, BAK itu tidak ada. Keringetan ada, tapi keringetnya baunya harum seperti itu. Dan surga itu malai non-roat, wala samiat, wala hotoro ala korbil basar. Belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbesit di dalam pikiran Suatu contoh gini, bahwa telaga haut yang disediakan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat di Padang Mahsyar di mana telaga haut ini para ulama menyebutkan airnya ini mengalir dari telaga kausar yang ada di surga. Nah alirnya airnya mengalir ke telaga haut. Telaga itu apa toh? Ya telaga ya, gelombang gede gitu, danau. Nah, danau itu yang disifatkan kata rasulullah saw. Ma'uha abyad minal laban, airnya itu lebih putih dari susu. Wa athyab min rihil miski, lebih harum daripada misik. Kemudian wa alha minal asal, lebih manis daripada madu. Sementara kita di dunia ini Mencicipi minuman Yang paling nikmat Ya susu Yang paling manis Ya madu ya, Seperti itu Yang kita bayangkan hanya yang ada di dunia Namun di akhirat semuanya lebih dari itu Ini di surga Itu semuanya lebih Hanya saja Di sini disebutkan Yang namanya surga itu Adalah dari cahaya tempatnya di atas sebagai upah ganjaran dan ganti yang agung atas upaya seorang hamba dari wali-wali Allah serta orang-orang yang taat kepadanya dengan mendapatkan kenikmatan yang multi sempurna Sama sekali tidak ada sesuatu yang menyulitkan maupun menyedihkan Keagungan surga tidak bisa digambarkan oleh akal pikiran Dan tidak mampu berangan-angan tentangnya Di surga sahanya semplorot, semplorot itu apa toh? Eh? Bersinar, gedung-gedungnya tinggi, bunga-bunganya harum semerbak. Mata air terus mengalir dan tidak kering. Buah buahannya jatun Buah buahannya itu matang dan ranum. Zawjatun hasana wajamilah istri istri yang bagus dan indah dan berbagai macam kesenangan kesenangan yang diimpi impikan oleh para raja di bumi ini apa yang diimpikan oleh para raja di bumi ini besok di surga akan didapat oleh setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Qalallahu A'dadtu li'ibati As-salihina Ma la wala ru'at uzunun samiat wala la Ala qalbi basarin Faqra'u In syi'tum falatak Lamu nafsun ma ufiyalahum Min kurrati a'yunin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman, nah ini namanya hadis Qudsi Allah berfirman, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran Namun diriwayatkan oleh Rasulullah SAW Namanya hadis Qudsi Kata Allah, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata Belum pernah didengar oleh telinga Belum pernah terbesit dalam benak seseorang Kata Rasulullah Jika kalian mau Silahkan membaca surat As-Sajadah ayat 17 Fala ta'lamu nafsum ma'ukhfiyalahum min kurroti a'yunin Jiwa tidak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk dia berupa bidadari. Ya, seseorang tidak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk dia dari bidadari. Artinya, orang yang bermaksud mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki rahasia yang akan diberikan kepada Dia tanpa sepengetahuan Dia di luar dugaan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ini sedikit tentang surga, kemudian bagaimana surga itu untuk siapa? Menurut surat Al-Baqarah ayat 25 tadi adalah untuk orang yang memiliki dua hal Pertama, beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar Yang kedua, melakukan orang yang beramal soleh Iman itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Ta'ala imanu wala ma wasoddakuhul wasoddakuhul Iman itu bukan angan-anganmu dan bukan hayalanmu tapi iman itu sesuatu yang ada di dalam hati diucapkan dengan lesan dan dibuktikan dengan anggota badan artinya apa yang ada di dalam hati pengakuan seseorang tentang rukun iman yang enam rukun iman yang enam Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Beriman kepada Allah tidak bisa sempurna Kecuali harus mengimani empat hal Pertama, beriman bahwa Allah itu ada Yang kedua, beriman dengan rububiah Allah apa rububiyah Allah adalah Allah itu Tuhan alam semesta dikatakan Tuhan alam semesta karena Allah itu melakukan tiga hal yaitu menciptakan mengatur dan memiliki kalau menciptakan Berarti Allah punya hak total Tidak bisa diganggu-gugat Allah ciptakan mardiki lanang Allah ciptakan hestuki Wadon Nah gitu kan Orang iso protes Ya Allah saya ingin balik laki-laki aja Sin perempuan Tidak bisa itu ciptaan Allah seperti itu. Nah, kedua orang yang menikah terus bernikah nggak anak cerita nih. Orang dah tidak saat kalau pun damel dereng dadi kue kurang damel, sing damel ke Allah Taala. Empon kalau ora kue ming dulanan, unggiding terus no nah, kue ikhtiar. Pengenin jana anak lanang sebelum sing lahir. Paden. Nah, Allah Taala menciptakan janin di rahim, rahim istrimu memang perempuan. Nah, ini tidak akan protes karena punya keyakinan Allah itu pencipta. Lalu Allah mengatur, mengatur alam semesta ini dengan dua cara. Mengatur secara umum dan mengatur secara khusus gitu. mengatur secara umum Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah perbaiki ciptaan itu. Lalu Allah beri rezeki. Lalu Allah kasih ilham cara ngolah rezeki biar bisa digunakan oleh dia untuk bertahan hidup. Allah Taala tidak menciptakan nasi buat kita, tapi kita diberi ilmu oleh Allah Taala cara mengolah sawah, mulai proses nyebar gabah, setelah itu ngurit, bar ngurit, daud. Berndaud, bongkoi Bernbongkoi Sebelah sana Pacuri Paculi terus diluku Berdiluku, digaru Dilepui Tunggu beberapa hari Empuk, baru sing uritan tadi, bongkoi tadi Bawa ke situ, tanduri Tanduri Ini petani mendapatkan ilham lagi Diopeni Dupenya api, Allah kirim tikus rukutuk rukutuk sing panen tikus Esok-esok wisdo balik kabeh Alhamdulillah sodakoh Sodakoh neng tikus itu ganjaran Orang ini rugi nih gitu Nah, baik Terus sampai berubah menjadi nasi, bubur, karak Dan seterusnya ini hanya sekedar untuk bertahan hidup Di sana ada yang diatur oleh Allah Ta'ala Diopeni secara khusus Di antara makhluk yang mendapatkan perawatan atau pengopenan secara umum tadi Dipilai sebagian di antara mereka dijadikan wali oleh Allah Ta'ala Waliullah setelah Allah memilih sebagian mereka dijadikan wali Dimasukkan ke dalam hati mereka keimanan Ini namanya tarbiyah secara khusus Diopeni secara khusus Diatur secara khusus Dimasuki keimanan Dikasih kesadaran Akhirnya dia sholat Dia ngaji Dia sodakoh Nah di antara jamaah pengajian yang ada di Masjid Baitul Amin ini nanti juga ada orang yang dikasih tarbiyah atau dirusi oleh Allah secara khusus ana sing secara umum sing secara umum umum go awak sing wis tekan masjid ya rene ngaji barnyaji nyatati untuk snack baru itu entuk konsol, kenalan tapi pamitan garmas panitia terus Bali Untuk secara umum sing secara khusus ening kodak li, liwat mau tangan iki gatel selak lerep buka dompet abditumplak Hai pengen untuk sing khusus pa umum dua duanya alhamdulillah, semoga-moga nular nih. Aku barang atau tak, gitu. Nah. Tapi kota infakir, ratakan kayak ini ya. Besar apa-apa, nah baik. Iman, iman pertama mengimani Allah itu ada, yang kedua mengimani apa rububiyah Allah yang ketiga mengimani uluhiyah Allah punya keyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang disembah bukan yang lain maka dia pun beribadah hanya mutlak kepada Allah Ta'ala saja kenapa kok beribadah hanya kepada Allah karena yang menciptakan alam semesta semestaki yuming Allah bukan yang lain Nah yang keempat, beriman dengan asma' wasifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di mana Allah Ta'ala ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita wajib mengimani hal itu, namun kita tidak boleh menolak. Tidak boleh menanyakan bagaimananya Tidak boleh memalingkan artinya Dan juga tidak boleh menyamakan dengan makhluknya Jadi nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk Kalau serupa mungkin serupa ya Allah maha mendengar kita juga mendengar Tapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita Melihat sama Allah melihat kita juga melihat, tapi melihatnya Allah Taala berbeda dengan kita. Layak zubu hum seberat atom itu tidak terhalang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaian tuku pasir loh, sak ter, pernah sampaian ngitung cicil loro telur. Paling-paling tukangnya kan ngitung pirangki kan ngono, ngitung bijian, tapi Allah Ta'ala tahu. Orang saat itu mengerti itu jumlahnya sekian, pasirnya itu loh, jumlahnya tahu. Kita, nginiki, eh, tak lapinya niki di sini, tapi ini bersih ini. Jadi running debu nih, upama yang debu nih, ki? Debu itu butirannya berapa itu, Allah Ta'ala itu tahu. Hai jenengan to Arab enggak donat atauku gandum tahu ngitung Hai gedek ah, Allah tahu sampeyan toku gandum satu kilo itu itu Allah tahu jumlahnya ada berapa butir dulu nah. kita wajib mengimani Allah itu maha mengetahui sehingga di malam hari siang kita khutbah ngajak bertakwa kepada Allah jauhi maksiat di malam hari pas soranokan sane berbuat maksiat Allah mengetahui seorang ngerti muritei kan gitu samae rangkerti Allah maha mengetahui nah ini beriman dengan asma was sifat ini perlu perlu rot detail karena dengan mengenal asma wasifat sifat lebih detail semakin mengenal tentang Allah subhanahu ini contoh, contoh e, beriman dengan rukun iman yang enam: iman kepada Allah, ke yang ini iman kepada malaikat, dan seterusnya. Baik, iman ini jangan sampai tercampuri oleh kesirikan karena jika iman ini dicampuri oleh kesirikan nanti imannya batal, seperti orang sholat ngentut kok nekat bablaske ya ndak bisa ya memang orang melihat oh salat kok tenang tapi orang ngerti ngentot nekat wae ndak tahu kita oh gitu makanya nabi sallallahu dalam hati riwayat muslim beliau bersabda Rasulun malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu bihin nas Wahua Min Ahlinar memungkinkan, di sana itu ada seseorang, gayanya itu melakukan amalan ahli surga, ketaatan. Tapi ketaatan ini adalah menurut mata manusia. Wahua Min Ahlinar, tapi hakikatnya dia penduduk neraka. Wong sholat, pamer, sodakoh, pamer, dan seterusnya ini berbahaya. Oh gitu. Bapak-bapak ibu ibu yang dirahmati Allah SWT wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam lahumul amnu Orang-orang yang beriman kita surat al-an'am ayat 82 82 surat al-an'am surat ke-6 Allah berfirman alladzina amanu <tutupan> wa lam yalfisu imanuhum orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman Ula ikalahumul amnuahum muhtadun. Orang ini mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Aman di akhirat dari neraka, dari sulitnya hari kiamat. Mendapatkan hidayah waktu di dunia, diberikan kelapangan dada kesadaran oleh Allah Taala untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman yang mendapatkan surga adalah iman yang tidak tercampuri oleh kezoliman. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, para sahabat merasa keberatan dengan ayat ini wahkholu dan mereka mengatakan ayu nalam yadlim nafsahu dan neko yang ngono dia siapa diantara kita sing selamat songgok kezuliman kita semua menzulmi dirinya sendiri raiso cara neko yang ini ah gitu kan kata mereka kata rasulullah saw laisa dalik ora neko yang bo angenangan ala alastum Asma kau lalokman lipnihi, bukankah kalian pernah mendengar perkataan Lokman kepada anaknya? Ya Bunaya, la tusriq billah in Kata Lokman kepada anaknya, le sirik sing gedhe. Nah, dari sini para sahabat mulai lega setelah Nabi saw mensarahkan maksud kegeliman yang mencampuri keimanan sehingga bisa membatalkan keimanan itu adalah kesirikan. Menyekutukan Allah Ta'ala Berarti syirik itu sangat medeni nek syirik itu sangat medeni Berarti kita perlu mewanti-wanti anak cucu kita Jangan sampai melakukan kesirikan Berarti tarjet dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, juga para ulama terdahulu, semuanya adalah tauhid agar mereka murni menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan menghindarkan dari syirik. Tapi, nek terus, Anda yang kata-kata dakwah kok sirik-sirik, sirik-sirik rambut ini, ini Wah dipoyoki wis Wesley ana anu. Ha, nah, Wesley berdakwah apa Wesley dakwah kepada tauhid. Nah, dai werna loro. Ana sing tetep istiqomah dakwah di atas tauhid, ono sing ora betah ngrungokke poyokan wong liya dakwah tauhid dienekke sirak-sirik Akhirnya, Akhire kapok ndanu dakwae tapi sang sirik, ora sang kata-kata sing -kata jadi pertentangan. Lebih ya sing penting mangkat sholat. Ngentot rapa po, rapa apa sing penting sholat. Mujo gitu. Baik iman ya. Jadi kan orang memiliki dua yang ingin masuk surga tadi. kudunin nindu iman dan memiliki amal soleh. Iman yang ada di dalam hati mengimani empat hal tadi itu terus diucapkan diucapkan itu mengucapkan lafal dua kalimat syahadat itu nah nah wasoddaqahul arkan dibuktikan dengan anggota badan apa yang dia yakini Allah sebagai Tuhan Allah sebagai sesembahan dia ucapkan juga, lalu dia membuktikan. Nek aku mengatakan Allah itu sesembahan, Allah Ya aku menyembah ya Allah. Tapi saya meyakini yang disembah itu meng Allah toh. Yowes berarti aku menyembahnya hanya pada Allah toh. Menyembelih ya karena Allah, ya berkorban karena Allah, sholat karena Allah, sutaqoh karena Allah, nikah juga karena Allah gitu itu bukti dengan anggota badan baik tadi surat Luqman itu ayatnya 13 ya yang ya bunayalatus haribillah inna sirkalatul itu ayat 13 belas baik kemudian yang kedua amal soleh amal soleh itu dikatakan soleh, itu seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhi'iyat eh, Maaf, Al-Fuddail bin Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan firman Allah ta'ala surat Al-Kahfi eh, Surat Tabarok, Surat Tabarok itu Surat Al-Mulkuh Ayat 2 ayat 2 Allah itu zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian mana di antara kalian itu yang paling baik amalannya Allah menyebutkan ahsanu amala Paling baik amalannya Allah tidak menyebutkan ayyukum aksaru amalan Ndi sing amali paling oke Tidak Tapi ndi sing amali paling api Lalu Al-Qadi Al-Fudel bin Iyad Mengatakan Ayy akhlasuhu wa aswabuhu sing dimaksud paling apik kuwi sing paling ikhlas karo sing paling bener ali ma wa ma yang dimaksudkan paling ikhlas dan paling benar itu seperti apa beliau menjawab amalan di mbok lakoni ikhlas Ning bener ora Bener ikhlas ya Sampai amalan itu kamu lakukan dengan ikhlas dan bener. Nah, ikhlas itu adalah memurnikan niat hanya mencari wajah Allah taala. Bukan wajah pimpinan Bukan wajah majikan Bukan wajah istri Bukan wajah suami Bukan wajah orang tua Tapi wajah Allah Itu ikhlas Benar itu Muwafaqotus syariah Sesuai dengan syariat Nah gitu Sesuai dengan syariat Nabi SAW memberi contoh sholat subuh rong reka'at ya orang dirubah-rubah Sampean mentang-mentang berpanen terus dan sholat subuh rong reka'at sampai sak reka'at, raiso terus pacekle mm, sak reka'at, raiso tetap dua, dua rakaat. lu kan, apa anu pak Ustaz, niatnya kan baik mm, mm. Maling kayak gitu niatnya juga baik, gue nyukupi anak bucu, neng tetep jangan maling ya maling kan gitu, walaupun niatnya baik, ya maling gitu loh. Nah, nambahi salat eh, subuh dua rakaat, nambahi salat subuh dua rakaat menjadi tiga rakaat wiy, walaupun niatnya baik, ya tidak bisa. Bahkan rakaat yang ketiga itu isinilah ya mazal fatihah, mazal al fatihah lah. Berarti, ento. ah Bukan Karena sholat subuh Sudah dicontohkan oleh Nabi SAW Dua Jadi, lakonnya baik. gitu Itu sehingga Amal soleh, syaratnya noloro. Yang pertama ikhlas Yang kedua mutaba'ah Baik Saudaraku Seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di sana ada contoh amal soleh, yaitu nikah. Pernah ada seorang sahabat, tiga orang sahabat datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi. Saya nggak istrine istri ini. Nah, terus takut istri ini, tapi, Bu, Rasulullah itu kalau Neng dalam ngibatnya Jaspun Tito, istri Nabi ini menjelaskan beliau itu gini gini gini gini gini lalu ketika orang itu wah ada ada apa eh Dewi tapi itu, apa eh Dewi Rasulullah wasallam tahu enggak? dosa yang telah lalu diampuni, yang akan datang diampuni sholatnya sih kayak ngonong, ngibatnya kayak ngonong lah apa eh kan orang yang jaminan Ah, sebenarnya no. aku urar turu, nek bunyi. Aku harus sholat malam terus, terus sing sing Aku anu, nek awan urar madang. Aku poso terus, wes. Nabi kok yongong, nong, mesok awak ide wes. Aku harus poso terus, nek nah anu. Aku nek web yeh, aku urar rabi, ura biki nggak lalak ke ngibadah. Eh, ternyata mereka kerja kung nabi kerungung. Nabi kru terus di pertemuan berikutnya, eh, hey, wa, saya ngengini ngomong ini ini ini ini, oke demi Allah aku ini aku ki wong sing paling bertakwa di antara sampean KB, tapi aku ki yo poso, yo kadang ora poso, aku ki Kadang ya salat malam, kadang ya turu. Aku ya nikai wong wadon. Faman raghiba an sunnati falaisamni. Sing ra seneng ajaranku dudu termasuk gulunganku. Ajarane Nabi apa? Ya salat, ya tidur, ya makan, ya puasa, ya menikahi wanita. Berarti orang nikah itu Menjalankan syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, karena nikah itu termasuk ibadah, syaratnya luruh, yaitu ikhlas, kemudian mutabah. Lalu mutaba'ah piye ya? Mutabah, akhirnya karut muda itu sungguh kerja rasa hati barang itu. Dan Nah, cara mempergauli istri. Nabi ngasih contoh, tiroke Cara bergaul dengan mertua Nabi ngasih contoh, diroke Dan anak, cara ngomong anak Nabi ngasih contoh, tiroke Bertetangga, Nabi ngasih contoh, tiroke Dan begitu seterusnya Nah, kalau nikah ini ibadah Dengan niat ikhlas adalah berpahala kadang-kadang ibadah itu tidak selamanya senang jadi ibadah itu memang kadang-kadang ya rekoso bareng. bagaimana mungkin orang bisanya datang ke masjid dalam keadaan gelap gulita bahkan dingin dia bangun wudhu kemudian berangkat ke masjid sholat berjamaah subuh kita dilegak kaya. adem adem itu sudah berkosa lantunya bojo, gua lakir raja maku sudah berkosa ini terus pegat, wih, gulak liat ini ya tidak untuk lu hape, malah lu hape, ngeluak-ngeluak duit terus piye, ya sabar Mujur, mbak, terus ke, sabar nudak ya Nah, karena mengharapkan pahala gitu lho Dwi pucuk nurut, karun dwi pucuk baca... orang nurut, pucuk nen penak, penak ndiye. Dwi pucuk senyum, karun dwi pucuk merengut kiye nak ndi. Eh, enak, dwi pucuk senyum, neng modalai kiyo kah enak dwi pucuk senyum. Sampai neng dia senyum, mas neng mal, iki barang terlentik, ya, yeah. mas besok tanggal labang, anu ya piknik ya, ya, yeah. neng neng dia bosen merengut, apa ngajak neng mal, ora, apa ngajak piknik, ora, lah modal yang ngadepi bosen merengut, sih itu sabar, kan melapain nanti bosen merengut dong, nengui. Intinya sulitnya menghadapi kehidupan dalam berumah tangga itu semakin berat semakin banyak pahalanya al jazaa' min jinsil amal. Jadi pahala itu tergantung sulitnya dalam menjalankan ibadah tersebut. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagian dari apa? cara masuk surga sekarang kita pengin tahu orang yang masuk surga dengan keluarga itu silahkan membaca di surat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du. Ya surat Ar-Ra'du ayatnya 22 24. Nah, surat Ar-Ra'du itu surat yang ke 13 ya, surat ar-ro'du ayat berapa tadi ayat 22 sampai 24 baik kita baca sekarang Walabi na sobaru batio atehi rabbi الصلاة waan qo رزقناهم سرا وعلانية mimmma rozanko nahum sirong waala niiya Waala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 wala nos dan orang-orang yang bersabar Ihirhim bersabarnya itu karena mencari wajah Tuhan mereka selain bersabar karena mencari wajah Tuhan mereka waqa mereka juga mendirikan salat waangfaku mimmar rozzaknaumro wa mereka juga membelanjakan apa yang kami rezekikan pada mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi yang wong sodakoh itu orang mengenal waktu. Dewe-an ya sedekah, okeh kancane ya sedekah. Wa yadrauna hasanati sayi'ata kala serta menolak kejahatan dengan kebaikan menolak kejahatan dengan kebaikan membalas keburukan dengan kebaikan membalas kebaikan eh, membalas keburukan dengan kebaikan untuk Orang badar orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, maksudnya surga. Nabi pernah bersabda, tahun manhonak, kamu jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Artinya orang yang berbuat jahat kepada kita jangan dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan kebaikan. Ada orang solih didatangi oleh muridnya orang soleh, ngapok, junjunganiku dialelek kali syifulan, ceritin junjunganiku ngaitan-ngaitan-ngaitan, wah macam-macam mutah-mutah begini, jadinya gerundengan kan asik toh, wah wow, mutah-mutah, wah fitilek gin, karpeki orang soleh itu gen bensi karena dia kan gitu, terus dia malah masuk rumah si orang soleh, ini. masuk rumah, produk swai, begitu Keluar bawa parcel, ngerti parcel, bawa bingkisan, nyai ki melom noko no, kono. batin de bongwi, ora aku malah bongkui sing tike gi pi itu karpi, lenzene ane bongtian e a elek malah ngenaing pri panto, bong soleh ngine lu, kora mudeng ke we, baten, de neng elek aku, gi dong, gi, wira ngewangi. Ngelongi dosaku, menurut Wi, ungeding terus ganjarannya. Deknen sebagian nih, radi ulung ke aku, menurut Unget. Wi, lah Lame aku kan ngidzolik ganjaran, ya raglem. Aku tak izoliki, bayinya kan oke no kekno. paham. Oke, nah para manfaat mengenang alam dunia, ganjaran kan soalnya akhirat. gitu loh, berarti. Diperlakukan tidak baik oleh orang Membalasnya dengan kebaikan Diperlakukan tidak baik kepada istri Dibalas memberikan kebaikan Diperlakukan tidak baik oleh mertua Dibalas dengan kebaikan Diperlakukan tidak baik oleh tetangga Dibalas dengan kebaikan Permuti, senyumi ah gitu Wa idah ko toba humul jahiluna ko salama dunia unak kewang siapa pe assalamualaikum hmm. anganuk berday rasa dilayani nah, baik terus apa di sini cannatu adenin ya kesudahan yang baik itu maksudnya surga aden Ya ha yang akan masuk ke surga aden itu adalah mereka tadi. Siapa? Orang-orang yang sabar mendirikan salat bersedekah orang-orang mereka toh, waman salaha abaihim, orang-orang soleh dari nenek moyangnya. Mbah-mbah iki peto ning Wah azwasihim bejo bejo ini pirang pirang pirang bojo mati rabi meneh mati meneh rabi meneh mati meneh rabi meneh ngantai ngumpul walulikur lebus wargokabe karve Allahumma amin. Musim ini aminnya meng telwi kenya orang kenapa ada ramin eh dan istri-istri mereka, istrinya banyak. Wa dan keturunan mereka, anak cucu mereka. Wa malaiqatu yadhu luna alaihim Swarga Aden itu pintunya banyak. Lah malaikat do lewat seluruh pintu. Untuk apa? Assalamu'alaikum Sedaya mawon sugeng rawuh. Oh, gitu. Sing malaikat. Sampeyan kene ora sempat ke panitia, ojo tersinggung. so ning swarga karo malaikat. Terus, Assalamualaikum Bima Soberdum, disebabkan kalian dulu di dunia telah bersabar. Fani, untuk Badar, maka ini adalah sebaik-baik akibat tempat yang terbaik. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita ini, entah nggak bisa pengen melebur sak keluar piye cara nih, oh no terlalu, nah, gitu kan, caklat, pertama, dongo, seperti dalam surat itu, surat Al Furqon, rebana, hablana, min azwajina wa Badurriyatina. Kurota'ayun wajahana lil imama ya Allah berikan untuk kami dari istri-istri kami anak cucu kami kurota'ayun pemandangan yang menyenangkan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kemudian juga dalam surat Ibrahim ada doa Ya Allah berikan padaku Anak yang soleh Kemudian Ya Allah jadikan aku Termasuk orang yang mendirikan sholat Dan juga keturunanku Rabbana wa taqbal doa Wahai kami terimalah doaku Nah ini doanya Nabi Ibrahim Ternyata Allah kabulkan Anak putuni Nabi Ibrahim Jadi Nabi Kabeh Sampai Nabi Muhammad saw mendawuh ne Yusuf, Hua soleh ibn soleh ibn soleh ibn soleh. Kata Rasulullah saw sak penak -pena Yusuf kui. Yusuf ki dia orang soleh, ana wong wang soleh, putu ne soleh, buyute wong soleh. Ya Nabi Yusuf bin Ya'kob, bin Ishaq, bin Ibrahim. Jadi, dia nabi, pakne nabi, mbahne yo nabi, karena doa lah. Kita semua memang berangan-angan bermimpi, mukul-mukul anakku itu jadi kiai, jadi wong soleh, putuku yo. Pengen anakmu soleh, jadi kiai, rambut pondok. Oke lah, itu akan nah, gitu. Soalnya pabrik, eh, pabrik kiai ini, teng pondok nama betentok. Ini ya rame Tapi Imam Safi itu oleh ibunya, gen Imam Safi itu di Kiai di Pondok Ke, di Pondok Imam Malik, diwarai Ngaji, umur sangang tahun Ki apa Quran, umur 10 tahun Imam Safi amal e, apal Kitab Al Mu'ato Kitab Peguruli. Wah jangan lobong tenan umur Muhammad ini ibu Imam Sapi itu lobong tenan. dia anak siji di pondok ke, dia, dia tenan memang cerdas. Naya saya ingin dia cerdas. Eman -eman yeah, nah? um, anak cerdas eman-eman pondok keh. Iya lah anak cerdas masuk ke dokteran jadi tuh. Ah ini paling-paling alah ta'ala, pa e, Pak ya e anak muka dan yang lirat sama sekolah ora ketompos pondok keh lah Oh lah, enggak yang mau menonton agan ya, Bang Tuan pondok ya, jadi sulah ya, enggak kan, sani kan gitu, akhir pendek di tok eh, dan di tok eh, Bang Tuan nih, bertempur, bertempur, oh, mana pun nopo enggak rusak kan, sani, soalnya saat turun pondok, eh, sok rusak sih, aku orang rusak, gue pas batak orang dulu toh, yoi, nah makanya. Pas berhubungan suami istri, jangan lupa berdoa nek orang ada, setane melu Kondang dia anak-anak, saya Nah, gitu Baik, pertama berdoa Yang kedua, tarbiyatuhum, mendidik mereka mendidik mereka dengan cara mengajak ke majelis-majelis ilmu nah Arab mendokekan duit ah leh bapak karo ibu Arab ngaji yo melu yo ungi oh, sulaling gak catatan dia ungi nah seperti itu de weh dan dan ayu menar lain tidak nyumbang mas ngaji sepi oh, yo oh iya ngaji seek ngaji Nah, terkena Bali rasane nyumbang. lara nek rasane nyumbang, dandan yo Dandanmu kuwi kanggo suami, ora kanggo wong sing nyumbang. Nah, akhirnya karena jak ngaji ya gelem. Pengin masuk surga, hujune kon dantan, ning ora mergo nyumbang, mergo arep dengan suami. Baik, ya diajak mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Dengan duduk di majelis ilmu, maka anak atau keluarga akan mengetahui halal haram. Mereka juga akan mengetahui adab sopan santun. Mereka juga akan mengetahui ibadah yang benar. Sholat tidak usah disuruh-suruh. ah gitu. Nah akibat dewa berjujuk ngaji, dewa nak jujuk ngaji, mereka mendengarkan hadis Di antaranya Nabi saw bersabda dari hadis yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, ina salatil mar'atu khomsaha, wa somat sahroha, wa ato'at ba'laha, wa hafidat farjaha, kilalah untuk kuli. Alzanahmin ayi Abu hadis riwayat Ahmad kalau seorang istri itu sholat lima waktu waste puasa Ramadan waste suaminya pergi dia menjaga kehormatannya waste di kong -kong suami nurut maka malaikat bilang mbak geh monggo I pun aturin pula bersuarga, niki enten, waluh, pintu nenjenan, mang milih, pintu sing pun dimawan, monggo mbak, monggo, monggo, monggo, sehinggung mbak kek malaikat meneh, tapi perjuangan, dili bucu jadi sokai yang ngono perjuangan, urung nisokai yang ngono, oh jompo dan dani, eh tukar tambah raiso iso dandani sik nek ora iso dandani baru Isuke isuke adine ya nek isih Baik, ada seorang wanita. Soan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang kebaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Apakah kamu punya suami, Mbak Yu? Inggih Rasulullah kalau gadah fang zuri. Aina anti minhu? Fa innahu jannatuki wa Ada seorang wanita cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Nabi dirungokke terus begitu selesai mbak, gih Rasulullah, p, nanti butuh, gak ada, ah, sikapmu neng bojomu p, kayak sing, buat cerita kayak api menempurah, soalnya bojomu kui, sing menentukan kowe ingkom lebu suarga utawa neroko, karek sikapmu neng bojomu p, ah gitu, maka kerinduan seorang istri yang pengin masuk surga adalah supaya melihat sikap istri selama ini kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ayu mamroatin matat wa zaujuharodin anha jannah Mana saja seorang istri Meninggal dunia Dalam keadaan suaminya sedang Ridho pada dia Maka si wanita ini dijamin masuk surga Kemudian dalam hadis yang lain Ila da'ar rojulu imro'atahu ilafiroshihi jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya Dan istrinya menolak Lalu malam itu suaminya marah terhadap wanita Maka wanita ini dilaknat oleh malaikat semenjak saat itu sampai pagi bapak-bapak ibu-ibu mengwaten ke neng rumah terus jerah seng dideloki oh di sini kompor pelawang anak dombelenwi es. es mutar muter melakukan pirang-pirang kilometer dapur sumur kasur gitu. Neng Wong lanang Pak metu nyambut gawe saiki neng jabo fitnah luar biasa. wongki ora usum dandan neng rumah dandan ine mangkat kerjo. Yunganggo Yung parfum pelengar cermin kios pirang menit. Lah saiki ar mangkat kerjo dandan moyu suami kerja ning kantor weroe ya wong eh ra ya perang perang ayu lah arep picip-picip pengudu bojone kan ya otomatis bali kan ngono bali tekan ngomah akan menumpahkan emosinya bojone tengklalar karu karuan Mambuni sambel goreng, pie, neng kayu manokwi. Akhirnya suami dik, aku pengen. Kau saya, umbang-umbang bareng rambong, sak dagret. Akhirnya suami mangkat neng kantor, menes lak detail pun karwatasani. Ah, ya Allah, pie cara neng ini kis. Sani fitnae neng jupo, oke okay, kayu gunung, gulek tombol neng rumah kayu raitok tombol. Nah, maka bagi ibu-ibu, jadilah tombol bagi suami ketika suami pulang dari kerja Mas, jam-jam lorok, ya, keten kok pun kondur, Mas Iya, dik, aku ini muka antar uneka mana kelalen, keturo, naspun Mbeten apa-apa santai Mas, sambun dahar nopo dereng? Burung niki kalau sampun entek mel kulo masakke super mi. Monggo Mas. Oh, yo yo yo yo. Ah niki kula nggih sampun bon, rampungan lembah lembah, ning anu Mas. Bucah-bucah niki pas do tilem niku sekecane pripun nggih Mas? Wis ora popo aku paham, sayo. Sebole kamare kancine ucul. Piye kancing-kancing nah, pintu, resotik kancing jadi anaknya sewaktu-waktu ya jadi kawe, ya, ternyata pengen ayu, bersama pak suami ya menjaga keamanan kondisi juga, nah seperti itu baik ini, kenapa kok suami nesu, kok istri diri anak oleh malaikat, karena nek suami, orang diobati bahayanya kemana-mana, biar bisa sampai kepada perzinaan dan zina itu mendatangkan banyak mabroh baik secara pribadi keluarga maupun sosial. Zina itu sembuh berisang goncong. Mulane pengen bensin orang muda zina ngilangi sekapé. Selama masa ada zina, juga berharap bensin kemadun. Hubungannya ya bensin ke zina banyak hubungannya. Lu tenan lho karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu bilang zaman Nabi itu pernah mundak regam gitu ceritanya Ya Rasulullah, ghalasirum Rasulullah, ini harga-harga di pasar Madinah ini melambung. Tolong mbenjen ngandamel standar mawon Rasulullah supaya mereka tidak menaikkan harga sak Kata Rasulullah Innamal musairu wallah. sing menentukan harga itu adalah Allah. Al-Qabid, Al-Basit, al Allah yang menahan, Allah yang memberikan dan Allah yang membagi rezeki. Jadi minta rezeki stabil itu mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kemaksiatan dikurangi agar negeri itu kondusif, keamanan stabil, itu karena penyebabnya tidak stabil itu karena adanya kemaksiatan nah seperti itu kemudian yang ketiga mengajak keluarga gen plebus warga nomor telu al amru bil ma'ruf wan anil mungkar Beramar ma'ruf, serta nahi mungkar. Amar ma'ruf, contohnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, rohimallahu ra'atan qawmat minal layli fassallat thumma'aikadzawcah Fassallat fa'in abana dhuhat fi ma Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia itu bangun malam lalu sholat malam kemudian membangunkan suaminya jika suaminya mau Alhamdulillah jika suaminya tidak mau maka si wanita ini memercikan air Dengan tangannya Ke wajah suaminya Istri yang bersikap seperti ini Mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rahimallahu Semoga Allah merahmati orang-orang macam tadi Oke okay. Ini ada kelanjutannya, tapi dibalik. Dibalik, kalau istrinya tidak, genten suami ini. Suami ini bangun malam, sholat, kemudian membangunkan istrinya. Jika tidak mau, gerucuk. Maksud <tik> di ya coy, misalkan. Dipercikkan air. Tapi kadang-kadang dipercikkan air itu, ya, ada yang tidak siap juga. Berarti setelah wudhu, pipi ini kan basah, Ah, Buat mencium istrinya, diambung karawong, terlesak nungguin. Di ayos solat, sih. enggih nggih teman-teman. Ini nahi, eh, apa? Amar Maruf. Kemudian yang kaitannya dengan nahi mungkar dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Eh, Endah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang suruh menjaga bukan dari api neraka bukan pada diri dok, tapi keluarganya juga anak dan istrinya. Makanya kadang-kadang suami itu sok jueh, jueh Suami itu membuat anak dan istrinya orang kerasan Karena apa? Saking jenis suami itu ngajak anak dan istrinya baik. ayo ngaji. Ayo sholat le, Tangi sholat le. Seperti itu Nah ini bagian dari Teknik Agar bisa masuk surga Sekeluarga Dengan adanya Amar ma'ruf Nahi mungkar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang masuk ke dalam surga, bersama keluarga. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, serta membimbing kita agar senantiasa menjadi istri-istri, suami-suami, anak-anak dan orang tua-orang tua yang layak masuk surga. Amin yar bil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa, ala wa, wa alhamdulillahirobbil alamin.